Baiknya ku pergi, tinggalkan dirimu sejauh mungkin. <San> <San> <San> <San> bener sih ini karena punya quest. ini coba, Pak. request iya tapi bocoran. Ayah, ayo, ayo, ayo, ayo, ah iya ayo, ayo, lagi ngapain, Bu? Iya, rapel. Keren, keren, keren! Ganti-ganti, ganti, ganti lagu. Aku percaya kamu, tapi lagi-lagi ngomong. -lagi Ikut, aku kenapa ya? Baik, oke, baik. kamu mereka apa ya, ya hujan gak ya, di boleh Gitar pada mangan urung banyak perugian ayo, barengan karena aku boleh panganan Aduh, ayo Laki-laki pak hari -hari, Aduh, cungkirut, patuk malah Aduh, naku kayak gue tutup pacu kematannya Alon jeleng sama pacunya ewe jangan mangan malah bae. Ya kencet malah. Iya. ya wis, Ya ba, Apa maning, Mas? Ya lotek bae. bae. Lotek loro, soto siji, kareoke siji. Apa maning Semakin jelas, ple, sekorsi apa seporsi? Apa seporsi itu sana korsi? Bismillahirrahmanirrahim. Info kesehatan bersama Dokter Coliko. Keselak adalah jenis penyakit yang biasanya menyerang mereka yang sedang kencoten. Berbeda dengan virus Wuhan yang menyerang sistem pernafasan, virus keselak biasanya menyerang sistem pertelihan. Cara mengatasinya pun sangat gampang. Cukup dengan mentraktir mereka. Insya Allah penyakit keselak. Akan hilang Neselak Oh, si ngalu nangangnya iya Bro, anak pereman bro, rambutnya muru bro Aduh, an anak apa ya? Oh. Makan wak, hentes, anak-mak, ingat apa? Pancen lah, makan kok dari lagi toko Apa jalan bagi-bagi lah oke, oke Pancen tau, Pak Penghiyong Makan kok ngabar Ejak kayak gue lah, manganya bagi-bagi lah kalau ngayak dewek lah Ini e, mangan Pasan, pasan, pasan, kayu dewek Jundi lutko Cepet lah, lapan manganya Padahal meletam meletam meletam mulut Yo, gue yang bayar? Iya Gue yang kok anakku sih Apa bayar sih mau? Is, anaknya udara ini ayu ya Loto loro, tau masak siji, lo ternyata siji Mendone seporsi esepapat Oh, totalnya telung-pelung waduk ya, kabe ini yang patang ewu kita kurang kia, kak patang puluh bu, gue kok patang puluh ewu dari wuhan eh dari hongkong hah? <usuk> gue mabuk apa <usuk> gerok keplek? <usuk> oh iya ke, dan kelalan ngapurannya ya, mbak? wala <tua> kuplee kuplee duwi terawar roh melakukan telan rata kepaduk jan Mangkane, aja mentem galtina. Apa yang kau nih ngundang Ustadz lasudin kau nyeramai koe, plek uplek. Kapasing over alias terlalu, kau rapi -bye -bye. Oh. Oh, you you. action yang ya ya rom, rom, Sebelas nonton nonton tahun, sebelas tahun, pada subscribe subscribe channel sebelas tahun, oke oke sebelas tahun, sebelas tahun, sebelas tahun, sebelas tahun, sebelas tahun, sebelas tahun, sebelas tahun, sebelas tahun, sebelas tahun, sebelas Oke? Okay? Okay. Okay. Okay.